Baiklah para sahabat untuk kabar pertama, ada info penting untuk warga Konoha dari Bunda Lesti Kejora di laman akun Instagram Bunda Lesti. Ini mengunggah info untuk semuanya para sahabat pecinta Leslar, jangan lupa selalu menyaksikan acara idola kita di acara Poles Kepo Lesti di aplikasi video.com eksklusif per sahabat ya. Jangan lupa untuk mendukung acara-acara Bunda Lesti Kejora yang setiap hari Senin dan Kamis jam 5 sore. Yuk sama-sama kita kompak juga untuk selalu mensupport, mendukung dan tentunya harus selalu mendoakan yang terbaik buat Bunda Lesti dan Papa Rizki Bilar Berikutnya persahabat ada info juga dari Ibu Siwi di laman akun Instagram Ibu Siwi ini menginfokan soal acara festival Ramadan 2022 Disimat di kalimat caption yang dituliskan kalau kemarin kita sudah melihat dengan penampilan para ibu-ibu kosidah yang heboh dan seru, malam ini kita lihat lagi yuk aksi marawis antara Sima El Wataniyah, memuju versus El Hakoni, Bekasi. Yang bertugas menjadi juri adalah Saima, King Nasar, Parto Patrio, dan Ustad Wijayanto ofisial. Juga akan ada bintang tamu pelawak tiada dua, ada ajis gagap. Tidak ketinggalan dong malam kita selalu diramaikan para host rempong ada A Irfan, Abiramzi, Gilang Dirga, Ruben Onsu dan jirayut Yud D4 Official. Kebayangkan bagaimana hebohnya nanti yuk saksikan festival Ramadan malam ini pukul 22:00 WIB hanya di Indesiar. Jangan lupa, persahabat, yow. kita semua juga harus mendukung, mensupport nih acara-acara di Indosiar, Karena Indosiar adalah salah satu televisi yang dimana menjadi saksi percintaan Lesti dan Bilar. Dan pastinya Indosiar juga yang mempertemukan antara Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Berikutnya, persahabat, kita lihat juga ada Vitamin Bahagia Cidukan dari Kak Dion, Masya Allah, Ramadan with Leslar, karena akan tayang sebentar lagi persahabat ya Yuk stay tune jam 5 sore Jangan lupa untuk selalu mendukung juga acara program terbaru dari idola kita Dalam acara Ramadan bersama Leslar Info ini kita dapatkan juga dari Leslar Anskorsik Kalimat caption pun dituliskan di postingan ini Bismillah lancar jangan lupa nanti jam 5 sore ya plan masak dulu ah katanya tuh yuk Sambil ngabuburit, kita melihat idola kesayangan kita yang akan selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya di sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.